Guys, welcome back again di channel Chainsaw Slot ya guys ya. Di sini kita akan bermain kembali Sweet Bonanza ya guys ya. Di sini kita langsung aja gaskan polanya di 30 tanpa menggunakan taruhannya. Eh, uh, oke. Okay. Mudah-mudahan kita bisa pola ini bisa gacor ya. Di sini gua bawa kredit di 1,5 juta aja guys dan gua menggunakan uh, bet di 4.800 guys, oke. Okay. Kita lihat seperti apa di dalamnya ya. Kita lihat, kita lihat. Oh ya guys, di sini gua mainnya di situs pau 138, situs paling gacor, paling ajaib pokoknya boy. Mantul lah. Situs paling hedon. Oh, ya, kita cek-cek terus, kita cek-cek manja apakah di sini kita bisa mendapatkan free spin ya guys. kita lihat kita lihat liuk Oke okay. oh ya guys waduh mohon maaf lahir batin ya, ya. di sini kita sudah sampai di hari kemenangan yaitu lebaran ya sini gua ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada kalian apabila gua sini punya salah ya, guys ya dan mohon dimaafkan apabila gua mendapatkan uh, punya kesalahan dari sisi pembuatan konten atau apapun itu ya guys ya dan mohon maaf apabila konten yang gua pak yang gua uh, apa namanya yang gua edit atau yang gua upload itu masih kurang maksimal buat kalian ya gua meminta maaf sekali gitu gue oke okay, boy Oh ya yeah, guys di sini di uh, kalian kalau misalnya mau daftar uh, silahkan gasken aja uh, gue simpan link daftarnya di pin komen ya dan buat kalian yang mau join di komunitas langsung aja gaskin pokoknya boy oke okay? Ayo satu lagi atuh tiga tiga spin tiga lolipop tiga lollipop di sini kita dikasih ya. tapi ya mudah-mudahan masih bisa guys lah ya mudah-mudahan kontennya nggak terlalu lama ya biar kalian nggak terlalu bosan juga untuk menonton di sini guys oke okay? itu ngeganggu mulu deh boy serius ngeganggu buat ngeganggu dah. oke okay, kita langsung aja di pola simple ini gas lagi di 30 kita aktifkan taruhan gandanya dan disini 30 ya langsung aja cekidot gas tiga puluh 30 aja boy suasana lebaran ini aduh tentunya pasti banyak saudara yang datang ke rumah ya gimana itu saudara-saudara kalian apakah pada datang ke rumah atau sudah mem sudah memberikan thr kepada kalian guys thr-nya gimana nih pastinya lagi banyak duit nih pastinya ya bagi-bagilah boy gua, duh gua dapet thr sama sekali gila gila kurang hedon thr di tahun ini boy karena sudah semakin besar ya Ayolah, prispin satu kali ya. Aja, boy, tolong, tolong, tolong. Ya cerat iya mantul banget, guys! Di sini kita sudah mendapatkan prispinnya, ya guys. Ya, oke, kita langsung aja. Gaskan pokoknya, boy, kita kasih head on, kita kasih tahu ya. Kita beri gidi gan di sini boy boy. Ayo lah tolong tolong tolong tolong. Udu gila bu, saya dikasih super boy. Sudah dikasih super mantul mantul mantul. Lumayan tuh thr 300 ribu, boy dari paus. Emang paus paling hedon nah cek idot. Oke, okay, tanya di sini kita sudah profit sebetulnya. Ya. Tapi nggak kita coba lagi polanya ya, mas. Karena di sini polanya belum beres, boy. Kita gaskin lagi di spin turbonya 10 dan spin cepatnya 10 gitu guys. Oke. Okay. Spin cepat kita gaskin 10 Udih mengganggu bet, mengganggu bet. Parah ya, ayolah. Tolonglah, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, oke tiga skater oke tolong, lagi di tolong, punya 10 ya kalau di sini kita masih belum dapat free ya, udah kita udahin aja ya gamenya. Ya, oke okay boy, oke okay guys, sepertinya segitu aja yang bisa gue share. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. See you in the next video, guys.